Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan salam sedih di sini di Al-Qualam Jaya teman-teman Semoga kita semua tetap dalam Iban Ahmad dan dengan Allah SWT Oke ya, pada kesempatan kali ini Yang akan kami bahas mengenai HFE ya. HFE hanya kecil, FE-nya besar uh, Kami di Al-Qualam Jaya Mencari-cari di beberapa literatur Itu tidak mendapatkan pengertian yang sesuai dengan huruf-hurufnya seperti itu bahkan ee, di apa <coughs> di manual book ya manual book di sini di e, avometer digital ya yang aware itu su so, su so ya di sini ya yang di sini ya di sini. Itu kami uh, hanya menemukan pengertian dan cara penggunaan untuk HFE seperti itu. Sedangkan kepanjangan HFE tidak ada seperti itu. Nah, di sini. Transistor HFE measurement ya seperti itu, ring switch uh, to the high position ya. Determine whether the transistor is PNP of NPN type and locate the emitter base and collector leads. jadi sebelum kita menggunakan uh, HFE kita wajib mengetahui kaki-kaki uh, dari transistor yang akan kita uh, uji nilai HFE nya seperti itu inset the lead into the proper holes of the HFA socket on the front panel. The meter will display the approximate HFA value at the condition of base current uh, 10 microampere and VCA 28 volt nanti kalau sudah benar pemasangannya ini e, akan akan ditampilkan nilai hfe nya seperti itu ya e, yang mana ini e, apa arus di basisnya sekitar 10 mikroampere katanya seperti itu dan nilai tegangan yang masuk ke kolektor dan emitornya sekitar 2,8 volt kemudian lalu apa itu hfe ya Fa itu, e, kalau dari rumusnya seperti ini, teman-teman ya, jadi dia itu merupakan perbandingan dari e, nilai arus yang masuk di kolektor dengan yang masuk di basis. Jadi, arus yang masuk di kolektor itu dibagi dengan eh uh, arus yang masuk di ini yang di apa eh uh, di basis seperti itu oke okay, ya jadi dia itu ada yang juga ada juga yang mengatakan dia itu uh, penguatan ya uh, arus ya arus gain ya gain seperti itu penguatan arus seperti itu teman ya Lalu seberapa pentingkah HFE itu Bagi teman-teman yang, yang biasanya me, apa, Menggunakan e, atau merakit Power amplifier seperti itu HFE itu sangat-sangat e, Riskan sekali ya seperti itu nah, Kalau tidak Kalau sudah kadung dipasang Dan HFE nya itu berbeda maka apalagi ada yang rusak ya maka efeknya bisa seperti ini yang semula bagus sekitar sini karena beberapa transistor ini bisa lihat di video sebelumnya ya bagaimana ini prosesnya kalau sampai rusak seperti ini itu bermula dari nilai HFE yang jomplang seperti itu jadi uh, arus yang masuk di kaki-kaki transistornya itu antara basis dan kolektornya itu berbeda sehingga e, nilai penguatannya juga berbeda dan ini efeknya ke komponen yang lain seperti itu nah itu efek buruknya kalau kita kurang memperhatikan hfe kemudian bagaimana cara kita bisa e, menentukan hfe nya teman-teman tidak perlu repot-repot ya nilai hfe itu bisa ditentukan dengan menggunakan avometer digital Seperti ini Atau avometer analog seperti nah Seperti itu ya Yang penting ada menu untuk HFE Seperti itu Oke Jadi karena HFE itu perbandingan antara Nilai eh, Arus yang masuk di kolektor Dengan yang masuk di basis Jadi dia tidak punya satuan Karena dia perbandingan seperti itu Oke ya Pertama-tama kita harus tahu ya, harus tahu e, transistor yang akan kita pakai itu jenisnya apa dan kaki-kakinya itu e, apa saja seperti itu. Nah, ini TIP41. Yang ini B, C, E, ini tipenya NPN. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Seperti itu. Ini NPN BCE ya. Kita tinggal masukkan ke sini dan teman-teman nanti bisa nyocokkan dengan eh, tabel ya, tabel nilai standar dari pabrikan seperti itu. Oke, okay. BCE BCE di NPN. Kita masukkan di sini. Ya. BCE NPN. Kita masukkan semoga ini betul-betul bisa masuk ya ke lubangnya Karena beberapa kali ini susah masuk seperti itu Nah ini Ini harus Harus harus Di, di Apa di, Diperbaiki lubang-lubangnya Karena ini memang susah teman-teman ya Walaupun ada yang sudah khusus ya Khusus khusus di sini Nah ini da, da, Ini bukan Bukan berarti tidak Tidak kebaca cuma karena memang, nah ini masukannya nggak susah. Oke, okay, ini nilai HFE-nya 129 kurang lebih ya. Oke, okay. ini ini yang uh, TIP uh, 41C dan ini yang TIP 31 NPN juga ya, BCE di sini juga seperti ini. Jangan sampai keliru aja teman-teman ya. nah ini nilainya 323 berbeda ya sama salah ya karena kita tidak akan menggunakan ini nah kemudian untuk yang apa komplement lah seperti itu eh, yang berpasangan kita mulai dari yang kecil nah kalau ini susah masuknya ya karena memang nah ini susah masuknya ini yang TIP 2955 dan 3055 BCE BCE gini kita tidak tidak uji coba. Nah, kita akan uji coba yang kecil-kecil saja, teman-teman. Di sini sudah ada uh, ini ya. Transistor kecil ya. Ini pasangannya, teman-teman ya. Ini S OC oh, C9013 NPN, ini C9012. Ya, dan ini kaki-kakinya uh, ini ini E, ini E, kemudian ini tengah B dan yang ini C, seperti itu. Nah ini kita akan bandingkan kalau yang bagus itu pasangannya itu HFE-nya sama, tapi nama juga buatan pabrik seperti itu, uh, buatan manusia ya kalau tidak sama ya dimaklumi aja. Yang penting deket dekat nilainya seperti itu. Ini E B C, ini NPN E B C. jadi di sini teman, teman ya E B C ya. kita cari ini harus masuk ke lubangnya ya ini kalau tidak masuk ke lubangnya nggak bisa detek nah, ini ini tidak masuk ini dan susah ya nah ini nih ini baru masuk ini nah ini masuk tapi ya kurang nempel ya ini saya tempelkan teman teman ya ini kalau saya tempelkan 364 ya 364 teman teman nanti eh, kalau ini sama dua-duanya berarti bisa digunakan eh, bagus lah hasilnya seperti itu karena pengaruh ke kualitasnya juga kualitas suara seperti itu oke okay, ini uh, temennya ya, pasangannya C9012. Ini E, ini B, ini C. Ini PNP, ya. E, B, C, seperti ini. Masukkan di sebelah sini. Kita cari lubangnya ya. Susah cari lubangnya. Kita kelihatan. Tadi 360 berapa? 63 ya. Ya. ya ini nih harus harus masuk ya nah, ini masuk ya saya agak tekan begini ya ini yang ini 393 jadi isinya uh, cukup banyak ya ya ada banyak orang yang mengatakan kalau transistor uh, berpasangan dijualnya kemudian dia murah biasanya mahal berarti Uh, nilai HFE nya biasanya uh, ringnya jaraknya jauh Seperti itu Oke okay, ya Tadi yang ini 363 ya. Ini 393 Selisihnya 30 Oke okay. Kemudian yang berikutnya Yang pasangannya itu uh, BD139 Dan BD140 Yang ini NPN ini PNP Kita coba yang NPN dulu Kaginya ini ECB, ECB, ya ECB, ya, balik begini ini. Ya langsung masuk ya, guys. Oh ini nilai efeknya nya tiga sembilan puluh ya, atau 389 delapan Dan yang ini. ECB, ini PNP ya. ECB, ECB, ECB. Ya, begini yang ada ke sini ya. Cari lubangnya susah kalau nggak kelihatan. 389 tadi ya temennya ya. Oh, ini... Pasangannya cuma Hive nya lebih tinggi teman teman ya Ini 487 Ya Tapi tidak apa-apalah ya selisihnya ini bahkan uh, Lebih dari Berapa lebih dari 50 ya Tadi 390an Ini 400an ya. 480an hampir-hampir 100 ya selisihnya ya. ini pantasan memang harganya cukup murah teman-teman seperti itu itu kami eh, sarankan untuk mencari nilai yang HFE nya eh, setara seperti itu ya tidak harus sama 100% karena yang sama 100% itu agak sulit teman-teman seperti itu nah ini fungsi apa? cara mengecek dan fungsi HFE seperti itu nah ini mungkin nanti akan kami uh, perbaiki lagi mungkin akan dibuatkan soket di luar yang lebih fleksibel seperti ini daripada ini teman-teman ya oke okay. oke okay, teman-teman ya demikian dulu untuk uh, materi kita ya materi kami ini di HFE seperti itu untuk transistor Semoga ke depannya bisa memberikan ilmu-ilmu uh, yang lebih baik dan bermanfaat Oke okay, terima kasih mohon maaf yang sebesar besarnya Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia Akhirat buat teman-teman semuanya Kami boleh bila taufiq bila tihaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh